apa kabar masih? nah baik dong. Gimana cak? Kabar cak? Baik. Waduh. Ini sebenarnya saya udah mau tutup ini habis ini, camat nyukurnya dengan ini saya mau tutup. Apa, apa ya? Terima kasih. Ya. Itu dari kak di apa dikirim itu di pasir? Siap. Oke gundul ya mas. Yo. Dihabisin. So, Oke. Okay. Ini. Wah wow, ya udah lama ini udah sampai gondrong panjang ini. Permisi ya. Pak, bisa potongin saya kayak gini? Waduh Mbak, mohon maaf, kita udah tutup Mbak. Ya. Ini sebentar lagi saya mau ada acara Mbak. Ini sebentar mohon aja kok Pak, Pak, minta tolong. Waduh, saya sebenarnya belum pernah nyukur cewek Mbak. Hmm, saya ada acara besok Pak, please. Ini gampang banget kok ini. Masih nih. tinggal satu ini saya terus mau pulang ini istri saya nelpon. Halo, halo iya iya iya iya iya kita setelah lagi sitok lagi ya ya oke oke iya iya iya waduh ya pak ya. ya, satu aja sekali aja ya supurwane mbak supurwane saya belum pernah nyukur cewek, mbak ini buku ngamuk ini Aduh, ya. waduh kalau tukang cukur dekat ke sini mana lagi pak? ada sebelah kanan jalan, itu jalan sedikit ke selatan Sebelah oh. kanan jalan di situ, mbak. Iya, tapi itu udah tutup juga. Waduh. Ya udah makasih ya pak. Sepurane, mbak. Cak, cak. Saya besok aja, cak. Loh, cukurnya. Mbaknya aja. kasihan itu udah malam. Loh, mas? Ya, saya kan bisa besok, cak. Ya. Waduh. Gak apa takar apa? apa, -apa. Sepurane, mas. Tidak apa-apa. Shower pasir, mas. Ya. Ini apa ya? Kayak gini ya? Waduh, mbak. Tapi saya coba. Iya. Gampang kok. Bang Bang. Bantuin, Bang. Kamu malah potong. Bentar, Bang. Cepetan. Udah cepet selesai. Kamu. <tuk> Kamu di mana? Kamu tuh selalu nggak pernah ada waktu, ya, buat aku. Aku dalam keadaan susah, kamu nggak ada, tapi kalau kamu butuh, aku ada. Oh gitu. Oh, oke, okay, oke. Okay. Fine. Oke. Okay. Muak aku sama kamu. Bangsat lo. <tuh> Woi. Woi. Ini mogok pak. Iya nih. Gak tahu kenapa. Masnya punya kunci-kunci nggak? Kunci aku punya. Tapi kunci truk besar besar. Gimana kalau aku antar aja ke bengkel yang dekat? Didorong naikin aja dulu ke bakter. mau? Emang kuat? Wah, kuat dong. Yuk. Ya. Ya. So ya, yeah, berantalan ya. dengerin deg juga